Sepuluh bulan berlalu Banyak hal terjadi yang merubah semuanya Ibadah yang tidak dapat bertatap muka Terkadang membuat semangat kita pudar Tapi tak terasa Kita sudah berada di penghujung tahun Tidak disangka Kita bisa melewati semuanya Bukan karena kekuatan kita tapi semata-mata karena kasihnya, tak sekalipun Tuhan tinggalkan kita. Dalam situasi apapun, kita harus selalu penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus turun untuk memberikan kita keselamatan. Yes, we are the reason. Dia hadir di dunia ini. Sekalipun Natal tahun ini jauh dari kemeriahan, tapi dialah yang menjadi alasan kita untuk tetap bersukacita, Sebab dia adalah jalan kebenaran dan hidup. As little children. We were dream of Christmas morn And all the key and toys We knew we'd find But we never realized A baby born one blessed night Gave us the greatest gift Of our lives. As the years went by We learned more about give And giving of ourselves And what that means On a dark and cloudy day A man hung crying in the rain All because of life All because of love